Namanya Hansen, dan ya, dia adalah temanku. Dulu, dia adalah anak, anak yang sangat rajin. Namun, karena masa lalunya, ia jadi sangat benci dengan kata karya dan talenta. Akankah Hansen bisa bangkit dari trauma masa lalunya? Mari kita simak cerita Hansen. Tuh, mas banget belajar. Mas banget bikin karya. ujung Jungnya juga jejak jelekin sama temen. Daripada pusing-pusing belajar, mending main Instagram aja. Tuh ini Vanya nelpon lagi. Ada apa sih? Halosen. Halo, kenapa sih nelpon-nelpon? Bagi asik -asik main Instagram juga. Ayolah, sampai kapan kamu gini terus? Ayo ya, kita -kita. Ada Arita yang main piano, ada Agung yang pintar buat puisi, ada juga Sheryl yang nulis cerpen. Banyak, Fanny. Udah tahu aku males bikin karya. juga, -juga, -juga sama teman -teman. Ngapain bikin karya sih? Udahlah, gak usah ngebujuk gitu. Lagian juga ujung-ujungnya juga aku nggak akan mau bikin karya lagi. Justru ayo buktiin ke mereka kalau kita tuh bisa. Ya udah deh, untuk kali ini aku mau bikin karya. Tapi kalau sampai nanti banyak komentar negatif dari teman lagi, aku nggak akan pernah bikin karya lagi. Iya, <tuh> yeah, ayo kita buktiin kalau kayak itu mampu. Haha. <tuh> Sudahlah Hansen, ngapain kamu bikin karya itu? Hah? Ingat masalah lelumuh, Kamu pernah diejek. Kamu pernah dihina. Untuk apa, Sen? Rugi! Ayo Hansen, semangat. Kamu pasti bisa. Ayo Hansen, kamu pasti bisa. Rugi Kamu pasti bisa Ngapain kamu buat berkarya susah-susah Tapi ujung-ujungnya dikirak-kirak gitu teman Ayo anser, kamu no, pasti bisa Rugi Kamu pasti, pasti bisa. bisa Kamu pernah diejek. Kamu pernah dihina no, pasti Kamu pasti bisa. bisa Haha Aku tahu Kamu pasti bisa Pasti bisa, Indonesiaku, negaraku, tumpah darahku. Inilah sebuah karya yang kami buat untukmu. Masa muda merupakan waktu bagi kita untuk berkarya. Jangan sia-siakan hingga nanti kau menua. Lakunkanlah yang terbaik di masa muda untuk bangsa dan negara. Tunjukkan kemampuanmu dan talentamu untuk meraih cita-cita. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah putus asa. Percayalah, banyak yang mendukungmu dalam berkarya.